Awal, awal karena masih banyaknya opsi. Guys, sudah pas belum guys? New jauhnya guys? Ya, tapi, Udah, Udah pas belum make ini make sekarang? Saya bakal ada di daerah kalau ada 5 kendaraannya bonyok setelah dihujani peluru dari tim yang sebelah sorot tadi dulu. Apalagi kalau ya ada dari video. Udah pas ya. Wah menang nge-clash tuh, coy. Pas oke, thank you teman-teman. Back to the beat back to the game, guys. CS enak, CS enak tidak rata sih oleh pemain-pemain atau tim di sini apalagi tadi ada beberapa tim juga yang sekarang sedang melakukan pertandingan mereka Tapi di menurut saya kalau kita datang dari arah timur jadi ya hmm? pasti ya bakal sebenarnya ngambil kiri kanan uh, uh, apa uh, ngambil kanan dong Oh ini iya, ya, ternyata ya walah wala.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 Uh, Mengenai cara oh, menyerobot, bentuknya pinggir circle, Binder Binder. B b l dari pinggiran circle, pinggiran lusa pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, Oh feri, yeah. pinggiran Oh pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran feri, pinggiran diri mereka semuanya dan gas, langsung saja melakukan defensive gak apa, gak apa untuk apa. mereka dari tim Bigatoron Red Alien. pada tiga tiganya yang mati. buat satu ngecek satu komponen. mereka oh, yaitu oh, High Boy untuk bisa berjaga jaga di wing sebelah kanan dari ini. defensive line milik dari rata. tim Bigatoron Red Alien sementara semua pemain ayo. yang lainnya akan berhadap hadapan directly. Biar. Atau secara langsung Wah, dengan kalian, tapi oh, lihat, Fyri, apakah mereka nggak mau melepaskan area ini untuk, untuk tim BTR Mereka bakal sering meneplain juga Tapi terbaca tapi coba kepindah lagi. ini pindah, ini lagi dilawan juga. Lembaga di yang iya, ya, sih. ya, ya, ya, bertemu, ya, ya, ya, ya, ya. Mereka bertemu, ya, ya, ya. Mereka akan bertemu, ya, ya, ya. Mereka akan bertemu, bertemu, ya, Mereka akan bertemu, ya, ya, ya. Mereka akan Mereka ini bakalan menjadi lebih limited ah, lagi dan nampaknya dari nasib team Scout MS, ya benar Scout ya ya ambilin ya. ya, ya. satu mekanik terjaya iya ya Bang ya. daripada mati tiga-tiganya ya kan dapatkan damage dari Wah. arah tim lawannya di seberang sana nah, DWS nampaknya gak, gak, ya di sana tetapi klasifikasi GG banget sih ya. tapi nampaknya untuk saat ini posisi mereka masih aman-aman sentosa saja dan lagi-lagi itu namanya resiko jadi scouter tuh gitu guys dengan tepingan tipis untuk zoning kan dia menggertak satu sama lain saja untuk saat Tapi ini Tapi ada PR khususnya lagi berarti buat scouter Yap, dengar bakal lihat kayak juga dari tim BTR. Ya, cek, cek, kita cek-cek tuh harus tahu masuknya masuk di mana, buat kaburnya gimana gitu ya. Pindah ke arah iya. kanan Soot, dan bertemu dengan oh, IBCS iya. yang tampaknya sudah melakukan serangan ke dalamnya. Waduh, eh putar-putar cari info dulu dan ada yang nge-front sangat berdekatan dengan posisi dari tim Bigetron. Ayo dukung guys ini Indonesia ini, coy. Meskipun pun sedang menutup dan akan pindah kali ini menuju ke bagian lainnya. Apakah pantalannya cukup mendominasi ke sebagai pusatnya kali ini oh banyak oh, bakalan menjadi circle Penuh, yang menarik ah, banget kalau misalnya jurnanya. akan ya, split split split ke arah kuari terus dan lihat di bagian utara mental iya, ya nvm berarti yang akan oh. bertemu persia, satu ya, sama mental guys dia walaupun hilang hilang satu guys ya mereka masih masing split saja miter-miterin area gini, tersebut gua. dan juga untuk bisa mencari ah, informasi lebih dan kembali, empatnya, kembali. kita akan kembali lagi ke POV BCS yang kali ini wow. bertemu dengan tim BTR dari BTR kali ini bakal langsung masuk ke area pinggiran circle dan terlihat meta pada weekday kali nah, ini agak berubah. Kalau kemarin tuh mainnya tengah-tengah semua, sekarang banyak banget yang main di pinggir, bahkan yeah. numpuk di pinggir-pinggiran. Sarkal kali ini tentu ini adalah sebuah pergerakan baru dari mayoritas tim Bang dan mungkin kenapa kamu melihat meta ini semakin mantap lagi, Mas? Wow, worth oh si si it sih, GG sih, harusnya mati sih. Waduh, gila! Udah, oh dia masih lain. Juskar, kenapa yang masih gede tidak baik-baik wow. saja? karena HP-nya tinggal nice tersisa sedikit banget, namun namanya terbaik. Masih bisa menyelamatkan dirinya, tetapi ada dua pukul, untuk menghentaskan mendungnya. Lalu nanti kita bakalan pindah ke arah yang lainnya yaitu TGB dan juga Dead Eyes yang kali ini bertegur sapa dengan menggunakan jaranat yang akan dilontarkan oleh jurulat kali ini di mana dari Wow Gigi. Anjing. Kita dari ada Boy tertumbangkan kali ini oh. dari TJB juga dalam kondisinya tidak baik-baik saja. Oh, langsung reset. Langsung oh, terbang, kena. Wah, gila langsung di-clutch. Langsung tertangkap. Ini membuat keadaan yang benar-benar chaos untuk DE dari tim Nova. Tapi sekali kena puker juga Maste. Dia bakal langsung coba pindah posisi juga, coba nge dengan angle yang berbeda. TJB commit yeah. untuk fight dengan tim DE. Bahkan 2 player mereka di belakang karena lobby. DE tinggal satu. Masih KL2 antara waktu ini. Iya, sekali karena salah satu pemain lainnya sekarang kalau kita lihat dari live statusnya ini dalam keadaan knockdown hmm. yaitu ada Shifu. itu susah jadi yang lawan orang-orang speed itu kalau orangnya bisa ngasih TKLN. waktu buat TKLN. yang speed lain tuh bisa dikurung di lainnya ternyata Cryptis. bertemu dengan tim Rico dan MSC akan langsung saja dipulangkan di tangan saya Mongol ya tadi gua ingat mereka ketemunya sama Infinity ya ini benar-benar jadi chaos banget semua Uu, ditabrak, ketabrak, iya tabrak ketiga langs mengbuat banyak fight di Wah, mengantongi dua poin tambahan dari areanya lawan mereka. Tapi juga sama juga, seratus yang banyak, Iya, yes, sebelum bisa di N untuk Enggak. saat ini, dan mau oh, main-main oh. bikin Red L, L, L, nya Mau di D, D, D, Perjalanan dari seorang scrite untuk saat Bagus. ini, poin elimination pertama sudah dibukukan oleh bigatron Drone alien Tapi Infinity terpantau kembali dengan strategi dulu mereka. Ada di pinggir circle, menyebar dengan cukup luas ke berbagai angle dan langsung menguasai pinggir-pinggir circle dengan sangat efektif. Waduh, <guluh> Zona nih, Selanjutnya juga sudah mulai terbuka, sudah jelas banget arahnya menuju ke arah mana Loh, mana itu sedang berada di jam satu posisi jam mereka maju mereka banget, kan? Harus menghadapi banyak perumahan banyak rumah-rumah sih ya? Tadi dari minimap mereka hmm. maju loh sedikit demi Oh RC loh. Oh, nah, oh. oh, itu oh, kan Itu karena yang lainnya ya. yaitu dari tim yang bertemu Kripsex kali ini Lazy Boy. Nah, enak, ya? Bak oh, tapi dari tim mengantongi poin keempat mereka untuk di game kali ini pada Perang perang perang perang sisi 3 lawan 3 ini. Ronde lawan BTR mau nggak mau harus melakukan clearing dia kalau mereka kering, ya. kering. Zona cok, dia masuk, cok. Hai, langsung maju ya. dan sekaligus juga. Wah, ini sulit hero. nih. Dia, iya, ya Dan mereka tahu persis, tahu 100 persen akan keadaan seperti wah. ini. Kalau misalnya oh, cina, mereka sih, kalau di JCB, kalau di TJB, kalau di TCB, ini seru banget. Melihat pergerakan dari mereka wah, semuanya. Enak, enak. Perkuali berarti ya, yang lainnya <laughs> yaitu six to eight kali hujok. ini. Kali berhadapan dengan kalian. masih di dalam kuali. Sebenarnya posisi mereka masih aman, masih ada di dalam zona untuk saat ini ini tampil lagi lagi kita akan I'm pindah ke arah rifles dan you juga young. six two eight, eight enak banget ya kayak ngelihat ke arah ke seluruh arah banyak banget tim-tim yang sekarang lagi bergerak juga. Oh, nah, Yap, jantung. Jantung. Nice nice banget. banget, nice banget, nice guys! Dari nice. nice, nice, dan nice, bakal nice, bakal nice, nice, nice, nice, nice, Nes, nes, raya guys, guys, ente, ente, ente, ente, ente, Terus pulang ke arah lobby dan di posisi keempat belas, kita total nontonnya elimination point. Wuh, tetapi kita nontonnya di panjang sekarang. Coba, pokoknya nanti kita analisis bareng barnya. Kita analisis bareng ya, sekarang eliminationnya. For rival sementara waktu juga sudah tereliminasi dengan sama mengantongi total tiga elimination waw, nah, point. Waw, tetapi waw, ini dia, mini benar-benar tajam banget dari arah Tapi kita beralih ke arah region dari tim, region yang kali ini melihatnya. ini wow, wow, wow, wow, wow, apalagi dengan wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, mereka harus main nah, ini sih wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, gimana wow, wow, wow, wow, wow, wow, gameplay itu susah guys wow, wow, wow, wow, wow, wow, treatment karena benar Iya si Poin guys. Poin guys. Poin guys. BC, RC dengan dua player mereka mengalahkan apa koin pada kali ini. Oh my god itu Richie HP-nya oh, tinggal di bis bangetan untuk saat ini bahkan Tahu tjb TJB siapa, tahu segala spot yang Regi. bisa dimainin tahu siapa, tahu siapa, tahu siapa, tahu siapa, enak, untuk dari arah uh, enak banget tahu siapa, Tapi dia tahu siapa, tahu siapa, tahu siapa, tahu siapa, tahu siapa, tahu siapa, tahu siapa, tahu siapa, tahu Chris ini di pinggir-pinggir dari area terus jadi player. kalau ngebunuh semua nih guys. Sunan Dua anjir. sudah Bahkan sekarang dipulangkan ke arah lobi Benar-benar kita. Habis oleh STE. iya, benar-benar. Oh. Nah, itu bangun situ, itu bang, bang X, X, dua poin, itu memberikan damage DG. yang cukup besar, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, kalau gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, tapi ini dia The gede, sudah tahu di dalam gudang sudah terdapat satu tim yang kemarin di minggu Tim anu dengan begitu nampaknya DX mau bertamu tetapi bertamunya Nikma, dengan Nikma, membawa nama, granat. nikmah, nikmah jauh anjir kalo nipis ya makanya ya, kaya juga ah. bertamu membawa granat tentu berbahaya banget super week, super weekend TS ya jago ya, Siat infin sekali, melakukan set up di pinggir-pinggir circle dengan melakukan ya, forting tapi dari forting ya, ya, ya, yang mereka tampak kesulitan diinjar oleh tim nikmah galaksian dan tadi ga usah berpindah terlalu banyak Area pinggiran very feripir membuat mereka sekarang oh. nyaman oh. banget di pinggiran circle juga tapi dari STS sudah bakal datangkan DWG yang ini datang dengan cukup gantung spredo-gantung halah membuat STE kehilangan oh, oh. oh. ke kena, oh. oh. kena hujan, oh God, hujan hmm. yang kena hujan kena hujan dari pilihan, hujan, namun kena hujan, kenal hujan, kenal hujan, kenal hujan, kenal dari Molotov yang, mereka, yang mereka, tadi dilontarkan. Dari STE benar-benar mengendalikan pinggiran zona. Sorot para boy udah tanda, kill 4 yang di DX bakal bertemu kali no, ini. Nova tahu bahwa mau mereka maju melakukan uh. uh. clearing tapi para boy terkena tuh panas tersukur karena tanah. King seorang diri bakal pertama menghadapi tim DX kali ini one on one situation. Jaffren, waduh the kalah tinggi lo Iya lawannya DP lama DP kan udah dino know. Iya iya iya. akan mulai bergerak mereka posisinya sekarang. Lagi itu tetap guys blue zone banget Tampun, kan masih deh. fokus ke AS ah. ini juga udah kelar-kelar fight antara mereka semuanya Juni melakukan perancu oh, tapi masih belum terlalu maksimal tapi oh. Juni gila yang oh. saja. dienyahkan perjalanannya untuk saat ini gila STA bagus banget anjing dia Fight tersebut Mastis wah tapi itu. lihat dari Infinity dengan mengendalikan pinggiran zona mereka Ooh, masih infinity punya empat member nah. mereka maski late game bahkan udah dapet nih mereka gameplaynya nih wuuh udah nemu ya udah nemu kemarin ya. week, Dals, week, week pertama jelek banget loh dia sekaligus juga mereka bisa ngeker ke ujung dari zona seberang Mas di super weekend sih dapat mereka kali ini ya NGX nampaknya berada di tengah-tengah antara dua tim dan pastinya BCS juga sudah mulai melihat ke arah karena STM juga sudah dipantau oleh keberadaan Nuzi. Ini Nuzi adalah salah satu pemain juga pemain kunci dari Infinity yang uh, dimana kemarin movement oh, nya benar buat ini benar-benar sulit. Predik. Predik. Lawan-lawannya tapi yang kali ini juga melihat Nah, <laughs> ya, tim Nuzi yang datang dari ya. arah pinggiran zona ambangan. Huh? Yep, iya, kita bakal kita bakal lihat dari tim Nova mereka masuk ini pinggiran zona dari NJX juga bakal melakukan revive. Pelan-pelan, pelan-pelan masuk aja orangnya kiri dan juga uh, kanan mereka fokus ke jelit -jelit -jelit tim. Tamping tamping tamping itu. <coughs> oh. yang berharap Wah, yeah. ada tim yang ke kali. Ini. <sukai> iya biar semuanya masih berada di luar ya biar semuanya benar-benar harus bergerak maju ke arah lima tim kali ini yang masih bertahan tapi yu yang mendapatkan peluru panas dari arah boy dan langsung saja di end begitu saja benar. Gila para boy udah temen. kill gila Keren Apaan anjing? Gila Nova kuat banget. Berdua loh udah kill tujuh para boy. kill Iya. gila sih Ya, ini pinggir zona begitu ramai dan dari lima takut, tiga Wah, Wah. Ini apa, harusnya sini si sih. Udah ini 3 3 3 3 ini lahirnya udah dari 3 3 3 3 3. udah mereka itu. Lihat Ren Jax mereka knockout mereka gila diincar oleh yang ini Buat, karena dengan jumlah player tim lain yang terus berkurang infinity masih enggak enggak blazing play, kan. tadi tap tap tap, tap kayak burst wah hmm. infinity di ini dp king dp, DP para boy darah yes, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Oh, udah, udah gak bisa lagi. nggak bisa, gak bisa dilempar. Udah gak bisa lagi. Gg sih, Gg sih. bisa kena Gg, sih, kan, Yap, dan tampaknya kita, udah, kita juga dari tim NJ. Kita ya, abrak lu. bisa tim ya. ya. ya, ya. tumbangkan tim ya, NJ sudah ya, ya, Winner winner ya, chicken ya, dinner ya, di ya, game ya. kita, Infinity. Ya, yang weekday kemarin sedikit goyang Nusi pemain. udah bangkit lagi, weekday. guys. Sekarang weekday kedua. dengan pemain. cok. Asli. Penguasaan area yang begitu kuat. Infinity menantang eliminasi pertama kita.